Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Mungkin di antara kalian ada yang merasa resih ketika ada panggilan nomor telepon yang dilihat nomornya ini asing Apalagi kalau misalnya kalian punya hutang yang belum dibayar, tentu saja kalian menyangka bahwa ini adalah nomor penagih Nah buat kalian yang ingin memblokir nomor asing di hp kalian, maka ada cara yang sangat mudah Nantinya, semua nomor asing yang melakukan panggilan telepon kepada kalian akan terblokir secara otomatis dan tidak akan bisa melakukan panggilan Oke, silahkan simak videonya Yang pertama, silahkan kalian buka aplikasi panggilan telepon yang ada di HP kalian Kemudian buka pengaturan dengan mengklik ikon yang ada di bagian atas ini Berikutnya, setelah itu pilih daftar blokir Kemudian untuk daftar blokirnya kita aktifkan Berikutnya kita pilih lagi daftar blokir panggilan. Setelah itu, pilih blokir panggilan dari orang yang tidak dikenal. Seperti ini. Lalu kita pilih blokir. Kemudian pilih lagi blokir panggilan dari nomor yang disembunyikan. Jadi, jika ada orang menelpon kalian, kemudian menyembunyikan nomornya, dia tidak akan bisa melakukannya. Di sini kita pilih blokir panggilan dari nomor yang disembunyikan. Oke? Okay? Dengan begini, yang bisa melakukan kepada kalian adalah nomor yang sudah tersimpan di HP. Jadi yang ini nggak usah diaktifkan ya. Dan untuk HP yang saya gunakan ini adalah HP Xiaomi. Kalau kalian menggunakan HP Samsung, kemudian Oppo ataupun Vivo, pengaturannya nggak jauh beda seperti ini ya. Contoh, sekarang saya akan melakukan panggilan ke nomor ini. Apakah bisa masuk ya? Oke, nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Seperti itu keterangannya, jadi tidak bisa melakukan panggilan. Oke, mungkin singkat saja untuk video berikut kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.